Gak maksud saya gini loh Yesus ha. mengatakan Aku ada sebelum Abraham ada Itu ha. dari mana Yesus tahu? Kok bisa dia tahu? Gitu loh maksud saya Yesus tahu karena Dia adalah, <laughs> dia adalah Tuhan itu sendiri sejak semula sudah okay, ada Oke, okay. oke Nah itu Kenapa Yesus tahu bahwa dia ada sebelum Abraham ada? Karena dia adalah Tuhan itu sendiri Betul? Hmm. Hmm. Kenapa?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 jawa Bro, itu sebagai manusianya, ngono anu No, no, no. Kalau berpacu kepada situ, haruskah pun Tuhan punya kewajiban untuk memberitahukan hari-hari hari itu coba? Enggak, enggak ada yang minta kok. Dia nah. dia mengaku sendiri tidak ada yang tahu anak manusia pun tidak. Heeh. Hmm. memang ada perkataannya tahu. seperti itu. Berarti, memang... berarti hanya Bapak yang tahu, kan gitu?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 Nah sekarang yang mengatakan dia ada sebelum Abraham ada dia yang ada di bumi hmm. kalau begitu adanya alasannya karena dia adalah Tuhan hmm. Kenapa dia tidak tahu hari kiamat jawab di itu manusianya enggak tahu jawabin it. Nah itu bukan bukan suatu jawabannya apa ya Oh bukan jawaban itu ya ah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 manusia oh, karena uh, saya coba jauh di, di kita Wahyu Pak ya silakan ini ini memang apa ya suatu hal yang yang harus lebih dijali lagi Kenapa gitu ya tapi ada beberapa ayat yang menyatakan dia pun kayak memberikan suatu nubuatan atau memberikan suatu apa ya penglihatan kepada manusia agar mengerti masa depan yang akan datang gitu. Itu melalui nabi apa ya Yohanes gitu di pelopak mos dinyatakan melalui perantaran roh kudus gitu ya jadi Lahami gitu. Kan di sini jelas dikatakan kata Aku ini kan uh, itu mengacu kepada pribadi. Yesus, gitu ya, pengasih pribadi Tuhan. Gitu, aku segera datang dan aku akan membawa upahku dan membalaskan kepada setiap orang yang menurut perbuatannya. Aku adalah Alfa, dan Omega, akulah aku yang pertama dan yang kemudian, yang awal dan akhir. baru segala mereka yang membahas jubahnya, mereka akan memperoleh hak atas pohon-pohon kehidupan, lalu masuk melalui pintu gerbang ke dalam kota. Di sini jelas dikatakan siapa itu yang ngantuk kasih bantal hmm, kasih, kasih bantal dulu cerita <laughs> dongeng itu aku ngantuk <laughs> jadi kembali kepada kesaksian yang tadi sahabatku di dalam Yesaya 4.3 nomor 10 tidak ada Tuhan yang dibentuk Yesus itu manusia yang dibentuk jadi Tuhan apa pembuktian dalilnya kisah para rasul 2 nomor 36 puluh kan sudah kita lihat tadi kita baca sama-sama nah kemudian kita tinggalkan kitab-kitab yang kita anggap suci ya Alquran dan dua kitab Anda kita lepas itu dulu sekarang kita berbicara mengenai eh uh, kebiasaan orang-orang Yahudi menurut sahabat saya kira-kira pengajaran Yesus yang datang kepada kaum yang menolak dia yang bahkan dengan gigihnya dia memperjuangkan di mahkamah Romawi kekaisaran Pilatus pada masa itu agar Yesus ini dibunuh menurut pemahaman anda kira-kira Pengajaran Yesus yang datang kepada kaum yang menolak Dia sebagai Mesias itu masih murni tidak sampai hari ini ajarannya? Ya, Tentunya masih murni karena apa? Karena memang uh, satu yang pertama kita iman itu ya itu diilhami gitu. Setiap penulisan dalam Alkitab itu semua diilhami Roh Kudus. Kata siapa? Ya kata Firman Tuhan. Ya yang mana yang anda maksud Firman anda? Eh, firman Allah yang mengatakan itu. Hmm. Zuja, Pasti bawahnya surat Petrus nih. Ya? Bukan, bukan Petrus. Kan enggak, kan itu ada surat Petrus juga itu. Iya ya. Segala tulis yang diilhami Roh. ya Ya, sekarang coba Ya, nah sekarang coba anda tunjukkan kepada saya di mana datanya hmm. di dalam tulisan Lukas bahwa dia menuliskan dasarkan atas penyelaman Roh. Ini segala tulisan yang diilhamkan Allah itu memang berupa uh -huh. mengajar mengenai kesalahan dan perbuatan kelakuan dan menidak orang dalam kebenaran. Ini kan diilhamkan. Ya, kan iya. Iya. Iya. Betul. Betul. Semua hmm. yang diilhamkan hmm. oleh Allah itu adalah mendapat, mendapat posisi bagi pengajaran untuk kebaikan umat manusia. Itu betul, sepakat hmm. saya. Hmm. Nah sekarang hmm. masalahnya, sekarang masalahnya, hmm. tulisan lukas itu apakah dilahamkan oleh Allah? Ya pasti Pak, jadi. Dari mana Anda tahu? K uh, mungkin jawaban saya itu mungkin agak apa ya Pak ya? Uh, mungkin secara, secara pandangan lah gitu ya Pak ya dalilnya enggak hmm. ada di dalam kitab lukas misalnya inilah firman Tuhan yang diterima lukas <laughs> ya pada saat dia berjalan ke Samaria bersama dengan Filipus enggak gitu atau juga bagaimana cara, karena uh, Filipus ini Filipus ini justru dia, dia, dia mendapatkan pengilhaman tapi kitabnya mana Filipus ini dalam kanonisasi Alkitab itu itu kanon itu kan sebagai tolak ukur gitu ada standar gitu kan itu memang udah nah, di, oke okay. kan gitu ya baik nah. oke okay. berarti berarti ketika ada kanonisasi yang kemudian diikuti oleh berbagai macam pribadi di situ dianggap sebagai panitia kanonisasi daripada Bible Orang yang mengkanon ini diilhami Roh Kudus atau seperti apa menurut anda? Ya pasti diilhami lah pak karena di, berarti mereka uh, juga deretan-deretan para Nabi gitu. Ketika mereka menulis, kalau kita lihat di ini di, di uh, Kitab Taurat itu kan di Kitab Taurat itu segala tulisan itu kan contohnya seketika mereka menulisan tulisan atau membuat satu kitab itu betul-betul dilhami oleh rohkan mereka dilhami sehingga kalaupun mereka salah kalau itu salah itu langsung dibuang itu enggak ada kesalahan satupun dalam penulisan gitu. begitu juga dengan orang ini orang uh, yang baru ini seperti Paulus Timotius Lukas dan yang lainnya Yohanes gitu ya, ya kan begini-begini begini, kawan begini-begini hmm? begini, hmm? begini maaf kita kita kita mengetahui secara historia sejarah mencatat bagaimana kemudian kisah e, konsep kanon daripada Bible Di situ kan ada beberapa kemudian konsili-konsili e, yang memiliki konsep terutama konsep meloloskan Bible yang dianggap sebagai firman Tuhan maka loloslah Lukas loloslah Matius dan seterusnya sedangkan Lukas tidak bertemu pada saat konsili itu tidak ada Lukas di sana tidak ada Yesus di sana, yang kemudian menjadi filter, yang membenarkan, ini loh yang benar, ini yang tidak. Ini yang benar, ini yang tidak. Ah, sementara, kalau kita melihat di dalam kitab Mekabe, itu hancur itu. Semua kitab-kitab terdahulu, kitab para nabi, kalau ditemukan dibakar. Orang-orang Yahudi dipaksa kemudian untuk untuk melakukan hal-hal yang bertentangan dengan ajaran mereka nah kemudian ketika ada kitab Torah atau kitab para nabi ditemukan itu dibakar lalu kemudian apa dasar pijakan yang yang kemudian bisa dijadikan sandaran bahwa kitab yang dipegang sekarang ini yang hanya sisa terjemahannya itu adalah betul murni ilham dari Tuhan itu saya beritahu. coba kita lihat di Mikab Mikab berapa itu ya Mikab sembilan kok nggak itu, salah oh, satu Bapak, Mikabe Mikabe 1. Mikabe, Bapak itu kitab Mikab ya? itu dari itu enggak ada dalam Alkitab ini coba coba nggak ada di sini Iya itu betul teman -teman. tapi apa-apa pengakuan daripada kitab Mkb ini itu kan e e kitab katolik yang kalau nggak salah Iya uh, Jad, maksud itu. saya apa yang diterangkan kemudian di dalam kitab itu benar enggak bahwa kitab Torah yang ditemukan di, di, di masa setelah pembuangan orang-orang Yahudi itu dihancurkan benar tidak Kitab Mkb umum itu kayaknya kitab orang itu Katolik gitu deh, Protestan itu. pada, fit, pada fit Protestan ya. Iya, soal aku juga pernah belajar juga tentang Katolik. Ini memang ini kitab yang ditambahkan sebelum mal eh, apa, -apa. Jangan Jangan apa? Jangan bilang. Jangan bilang begitu. Karena Jangan kenapa? Katolik. Karena Katolik itu lebih dulu daripada Protestan. Hati-hati. Iya. Informasi bang dikit bang Protestan itu baru lahir tahun 1500 Masehi. Nah. Iya. Per per Jadi, iya, itu agama, iya, iya, iya, gini iya, iya, ketika iya, kan ada perdebatan antara uh, paus gitu ya itu siapa namanya dia ya? uh, Martin Luther kalau nggak salah iya, iya, iya, iya, ya. Martin dia... Luther iya, iya, iya, iya, iya, iya, kembali back to Bible kan maksudnya ada penambahan penambahan kitab di sana kan karena ada memang enggak sesuai dengan kitab itu sendiri gitu makanya di back to Bible kan itu sekarang memang dalam dalam wujud pengimanan orang Katolik memang mereka mengakui kitab-kitab yang penambahan itu tapi kalau dalam wujud iman Kristen sekarang bahkan itu sebelum kalau kita apa itu sebelum Kristen atau uh, Roma atau Katolik ini ada sebelumnya sebenarnya udah ada yaitu Kristen Ortodoks gitu Pak. Kalau nggak salah ya dalam pemahaman saya. boleh ya. ikut ngobrol bang. Silakan kitabnya. silakan ya. silakan, deh, silakan. Nah, nah masalahnya gini loh Protestan sama Ortodok jumlah kitabnya beda loh lebih banyak Ortodok gimana dong? Saya punya alkitabul Almokodas saya. Ortodok itu pakai kitab itu. Yang pakai bahasa Arab, yang awal mulanya pakai bahasanya bahasa bahasa, bahasa, bahasa Aramaik bahasa Arab, iya, namanya pesito ya. itu jumlahnya ya. lebih banyak PL nya ketimbang yang ada di dalam protestan jadi gimana mau sama makanya makanya gini Arab, bahasa ya kita-kita fair fairan aja ya lebih dulu mana orang protestan sama orang katolik punya kitab saya mau tanya katolik lah nah, katolik kan ya tentu katolik-katolik itu nggak kita apa jadi jadi bukan tambahan Pak karena kenapa orang Kristen itu kan rujukan PL nya kan dari Sabtu agi eh, dari Sabtu Ginta akan yang elegerin dan iya, kan? iya Sabtu uh, ya, bukan pakai mesorah kan bukan pakai teks Belum. mesorah kan bukan uh, nah itu di dalam Sabtu Ginta itu udah ada diatrokanonikanya Pak David jadi kalau Pak David bilang ditambahkan ini gimana Cerna ceritanya kalau protestan mengurangi Diotrokanonika, bisa apa? masuk logikanya, Pak. Tapi kalau misalkan dibilang orang katolik menambahkan sama orang protestan, ini jadinya rancu, Pak. Karena kenapa? Protestan agama baru yang lahir tahun 1500 Masehi. Atas dorongan siapa? Protesnya dari ya, Martin, Luther. Martin Luther dengan John Calvin. Bahkan saya punya tesis tesisnya Martin Luther itu ada 99. Iya, itu memang betul, Pak. Iya, jadi protestan itu sebenarnya ngambil punya katolik, lalu dibuang deuterokanonikanya itulah kitabnya protestan, Mbak. Gitu loh. Ya, Jadi ya. bukan bukan Katolik yang nambahin, Protestan yang ngurangin, Mbak. Pakat ya sampai sini ya. Yang enggak kalau nolak ya, ya apa, -apa ya. sih? Enggak ya, apa Iya, karena satu agenda itu ada di deuterokanonikanya, Pak. Iya. Ya lanjut Bang Juma, saya cuma pengen mempertegas ya. itu aja, Bang, biar nggak rancu. Ya baik, terima kasih. Jadi satu data ya satu Mkb 1 nomor 56 kitab-kitab Taurat yang ditemukan disobek-sobek dan dibakar habis itu poin kawan. Nah makanya aku bilang tadi kita lepaskan kitab suci yang kita anggap suci, lalu kita kita, kita berbicara mengenai pendekatan uh, histori. Yesus datang kepada bani Israel, datang kepada kaum yang tegar tengkuk, membawa Injil. Kalau Kristen mengatakan Injil kabar gembira, oke, okay. tidak mau mengakui bahwa Injil itu adalah sebuah salinan-salinan uh, firman yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Isa atau Yesus, oke, okay, nggak apa-apa. Nah, sekarang, konsep yang diajarkan oleh Yesus tentu ada. Bagaimana kemudian orang Yahudi harus kemudian mengimani apa yang diajarkan, yang dibawa oleh Yesus. Nah, menurut pemahaman saudara Apakah kemudian ketika Yesus ditolak maka ajarannya diterima gimana menurut sahabat saya Yesusnya ditolak tapi apakah ajarannya kemudian diterima kalau itu berpacu pada situ Apakah ajaran Yesusnya ditolak sedangkan ajarannya diterima itu memang suatu nubuatan ya Pak ya memang bahwa anak manusia itu memang harus di, di menderita itu dicaci dan diselipkan gitu memang itu ada aja okay. di nah, kalau okay, sip sip nah kalau uh, oke okay. cara ajarannya ya tentu banyak juga ajaran uh, menerima ajaran Kristus itu sendiri makanya perkembangan Kristen itu ada sampai saat ini Oke okay. nah. baik nah sekarang Anda mengatakan Ajarannya ditolak, Yesus ditolak. Hmm. Anda mengatakan bahwa ada nubuatan tentang penderitaan. Hmm. Anda menerima informasi itu dari mana? Saya menerimanya karena ada memang nubuatannya dalam. Nah, itu yang saya tanya dari mana Anda mengetahui bahwa ada nubuatan, nubuatannya bahwa dia harus menderita mati di atas tiang dari mana Anda tahu itu? Ya karena ada kan di kitab perjanjian lama itu kan ada. Nah, sekarang yang pegang kitab perjanjian lama dalam bentuk original teks sampai hari ini ada enggak mereka mengimani bahwa itu adalah Yesus, bahwa cerita yang ditorehkan di dalam di dalam uh, Yesaya 9 atau Yesaya 53, Yesaya 52 itu adalah Yesus. Ada itu memang rujukannya ke sana membuatannya kita-kita jujur-jujur sekarang kita lepaskan kitab suci kita Maka. ada enggak di dalam kitabnya mereka orang-orang Yahudi ini mengatakan bahwa itu adalah cerita untuk masa yang akan datang dan tepatnya pada pada diri Yesus atau itu adalah cerita yang mengisahkan tentang kejadian masa lalu yang menceritakan nenek moyang mereka itu menceritakan kedepannya Pak dari mana Anda tahu Anda bisa bahasa Ibrani saya memang enggak terlalu paham oke ter, uh, oke okay, okay. berarti Oke okay, saya hargai saya hargai berarti sahabatku mengetahui itu dari kitab-kitab terjemah yang anda pegang hari ini betul iya oke okay. nah sekarang kembali ke awal tadi Apakah kemudian pengajaran Yesus itu diterima oleh orang-orang Yahudi pengajarannya dia diterima murid-muridnya dan orang yang yang betul-betul mau mengikut Kristus gitu Oke, okay. lalu kemudian ketika pengajarannya diterima oleh murid-muridnya, menurut sahabat saya, murid-muridnya itu Kristen atau tidak? Itu kan penyembuhan Kristen itu kan penyembuh pengikut Kristus di Antioquia sana, di seberang laut, seberang iya. seberang pulau dia. Nah iya. sekarang yang murid-muridnya yang ada di, dikisahkan di dalam kitab Anda, kalian ada beritanya di situ. Yesus hmm. berpesan kepada kedua belas muridnya agar jangan ke bangsa lain. Oke, okay. nah sekarang dari mana? Ayatnya mana, ayat, mana ayatnya? Matius 10 nomor lima nomor enam. Matius satu lagi buka ini nanti sobek. Matius sepuluh ayat no, nomor lima ah, nomor Apa 6. bang kalau sobek buat bungkus kacang aja? Matius sepuluh lima enam tuh lima dan enam. Ini Yesus mengutus kedua ras Rasul. Ini waktu pertama kali gitu sebelum Yesus disalibkan kan. Kedua mulai Yesus, Yesus Yesus yang ia berpesan, janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain dan masuk ke kota orang Samaria. <tuh>. Melainkan pergilah ke domba-domba yang hilang dari umat Israel. Uh, ini ber, untuk untuk memberitakan pertama Injil itu diberitakan pertama kepada orang Israel. Tapi kan yeah. kenyataannya gitu kalau kita lihat secara berurutan gitu ya, kan ditolak dan dan jelas di ayat terakhir itu perintah untuk hmm. memberitakan Injil itu dan diperintahkan lagi Pergilah ya, uh, pergilah beritakanlah jadikanlah semua bangsa muridku dan Islam mereka dalam nama Bapa. Nah, ini yang saya maksud. Nah, ini yang saya maksud. Apakah ajaran Yesus itu ditolak? Ya, ditolak, ditolak. di dalam. Eh, ya. Memang ditolak, dalam ya kan? Ditolak. Oke, okay, ditolak. Nah. nah, sekarang pernah Anda membaca bagaimana kemudian Yesus menubuatkan, akan, akan perilaku ahli kitab yang akan menjadikan sebuah agama di mana penganutnya dua kali lebih jahat daripada ahli kitab itu sendiri. Pernah Anda membaca nubuatan itu? nubuhatan gimana maksudnya gimana? Ramalan Yesus terhadap orang-orang Israel yang menolak dia. Uh, Coba buka di dalam Matius 23 nomor 15. Ini sering saya saya saya sampaikan di beberapa oh, uh, pertemuan. Berhormat. Iya. Iya, hmm. ini memang kecamannya. Jadi masalahnya di mana, Pak? Coba Anda bacakan pelan-pelan, saya ingin dengar. Dari ayat 1 ya? Eh, ayat 15 dari Matius 23. Celakalah kamu, hai alih ahli Taurat dan orang-orang Farisi -orang Hai kamu, orang-orang munafik. Sebab kamu mengurangi. Mengarungi. Mengarungi lautan yeah. dan menjelang daratan. Untuk menobatkan satu orang saja menjadi pengurusan agamamu. Dan sesudah ia bertobat, kamu menjadikan dia. Orang neraka, orang neraka dua kali lebih jahat dari kamu sendiri. Oke. Okay. Okay. Hmm. Sekarang coba kita telaah dan kita telusuri pesan Yesus menurut penyelidikan daripada orang yang kemudian disebut Matius ini. Hmm. Benarkah ahli kitab, orang-orang Farisi yang mereka sebut sebagai orang munafik ini ada di antara mereka yang meninggalkan Yerusalem? menyeberangi lautan, menjelajahi daratan, membentuk sebuah pengajaran yang mana ajarannya itu dikhususkan kepada orang-orang di luar non-Yahudi di mana golongan ini ya mengatasnamakan dirinya sebuah golongan sebagai pengikut Yahudi. Ada nggak agama yang dibentuk dari ahli kitab? Yang kemudian gagah berani mengatakan sesuatu yang tidak pernah dikatakan oleh Yesus mempraktekkan sesuatu yang tidak pernah dipraktekkan oleh Yesus ada enggak golongan itu sekarang di hadapan kita di ajarannya berasal dari kelompok yang mereka sebut dirinya dengan sebagai uh, sebagai sebutan keturunan Yakub ahli kitab dan mereka sekarang keluar keluar kami ini adalah Yahudi rohani kami ini adalah pengikut daripada orang Yahudi kami adalah ini dan itu. Ada enggak menurut Anda yang jujur-jujur aja? Agama, golongan yang ditobatkan oleh ahli kitab, yang kemudian dikatakan oleh Yesus, mereka dua kali lebih jahat daripada ahli kitab. Kenapa? Karena sejahat-jahatnya ahli kitab, ahli kitab tidak pernah menggantikan Hashem menjadi manusia. Tapi golongan yang mereka buat, yang mereka buat, yang mereka rancang, yang mereka tobatkan menjadi orang neraka ini, jauh lebih hebat daripada ahli kitab. Menggantikan Hashem keduduk ada nggak golongan itu menurut anda mungkin Islam hmm. atau Hindu atau Buddha atau kejawen? ini, ini uh, jujur ya kalau kita jujur-jujuran mak guru mau gitu kasih atau Tolotang kalau tangan perintah nah itu, ini kan tentang penyelatan Yesus mengecam ahli-ahli Taurat ya Pak ya iya karena ya, betul, mereka betul-betul hmm, hmm, jadi nah, sekarang begini sahabatku mohon maaf hmm. apakah Apakah anda yakin bahwa penulis kitab anda itu adalah ahli kitab orang Yahudi itulah uh, salah satu apa ya keunikan daripada kitab itu Pak Oh ya, iya itu. iya unik memang betul unik uh, Uh -huh. itu nggak dituliskan uh, seorang ahli kitab tapi ditulis dari beberapa bidang profesi gitu ada yang ahli taurat ada yang uh -huh. seorang dokter ada yang, seorang ada, enggak alik, orang, yang ada enggak orang ada nggak orang non yahudi yang menulis kitab anda non yahudi ya yeah. non, non maksudnya bukan ahli kitab ahli kitab itu kan pastinya dia adalah keturunan uh, keturunan Yakub 12 suku itu 12 ya, suku enggak. itulah ahli kitab ada nggak diantara penulis kitab Bible Perjanjian Baru ini yang ya. anda katakan dia bukan ahli kitab dia bukan orang Yahudi ada nggak yang bukan ahli kitab kan iya yang, yang bukan, bukan ahli kitab maksudnya ya. yang bukan orang Yahudi ada nggak ada siapa Kalau kita, uh, yang bukan penulisnya, ya kan penulisnya bukan. Ahli. Iya, penulis, Lukas kan ditulis, Markus ah. ditulis, Roma ditulis, Matius ah. ditulis, Lukas ditulis, Yohanes ditulis. Nah, adakah penulis-penulis ini bukan ahli kitab atau semuanya ahli kitab? Saya kasih, saya kasih solusi untuk tidak, Anda pilih. Tidak, tidak, tidak enggak tidak, tidak, tidak, tidak, tidak, tidak, tidak, tidak, tidak, kitab tidak, tidak, tidak, tidak, bukan tidak, tidak, tidak, tidak, Ya, berarti berarti anda hmm. mengakui anda mengakui bahwa pengajaran Yesus kepada Bani Israel ketika dia masih keliling-keliling di Yerusalem betul Lukas itu bukan bagian daripada murid langsung, betul? Hmm, ya betul dia murid, murid dia terima murid, dia murid. dari mana? dia terima dari mana ajaran Lukas ini? dia menelidikinya menyelidik, itu ini kan kita Matius, yang penulisnya itu Uh, ya, itu kan Lukas. Itu seorang dokter, dia meneliti. Oke, okay, berarti Anda tolong cabut kata-katanya tadi bahwa semua yang diilhami oleh Roh Kudus itu adalah Firman Tuhan. Sekarang Lukas itu menuliskan berdasarkan pengilhaman atau penyelidikan. Ya tentu dengan cara dia diilhami dulu dan dia kan enggak pribadi yang dia kan menyelidiki dulu sejarahnya melalui yang ada gitu kan dia diilhami atau dia melakukan penyelidikan penyelidikan ya diilhami salah, salah satunya dia diilhami dulu ketika dia nah, itu yang berbicara data Oke okay. Anda mengatakan hmm. dia diilhami itu yang berbicara iman atau data iman datanya enggak ada ya Ingat, ingat, ingat, ingat tadi sahabatku. Ingat Lukas, dua puluh tiga, nomor 15. Dia membuat masuk ke dalam ajaran agamanya menjadi orang neraka dua kali lebih jahat daripada ahli Taurat. Jangan sampai malam ini Anda membuktikan. Hmm. So, andalah yang dimaksud dengan Anda mengada-ngada, no, no, no, sesuatu yang no, no, no. tidak benar. No, saya tetap memilih. Nah, sekarang saya tanya, itu data, data atau itu data atau ada dalilnya? Anda mengatakan Lukas menerima dari ilham lalu menyelidikan Ada datanya atau hanya mengada ada? Kalau anda e, kalau bapak berbicara gitu bisa jadi gini gini saya, saya bilang sama orang-orang yang percaya Taurat yang itu itu betul-betul diilhami oleh Tuhan atau mereka itu menuliskan secara pengetahuan mereka bisa aja seperti gitu. Tetapi gini gini loh pak. Begini sahabat. Nah, <laughs> ya silakan. Nah, gini. Saya percaya, gini: semua yang ada telat ini, bahkan yang ada yang saya pegang saat ini, Alkitab ini, itu betul-betul karena penyertaan Tuhan mengilhaminya. Terbukti dari apa? Ketika pada zaman-zaman di mana banyak alkitab yang dimusnahkan pada zaman-zaman tersebut, kan ditemukan lagi yang menggambarkan bahwa salinan-salinan itu, walaupun itu di salinan-salinan yang disembunyikan, tapi di, di kumran itu, itu kan ditemukan salin salinan yang menyatakan bahwa tidak ada perbedaan yang secara, secara apa gitu, yang secara mencolok gitu, tapi menyamakan gitu itu dari apa? Dan sekarang kita-kita kita yang terjadi saat ini itu betul-betul udah di udah diperhitungkan, udah di apa ya? Betul-betul ketika ah, apa lah kebilangnya? Betul-betul diilhami Tuhan. Buktinya terbukti dengan satu, ketika kitab ini udah dikanonisasi dan dicoba untuk di di apa ya? di dimusnahkan enggak enggak tahu saya kurang tahu namanya siapa, tapi pernah di di Yunani atau Athena itu yang menyuruh 77 atau 70 untuk untuk tetap menafsir ini dengan atau menulis ulang ini kitab ini, tapi semua hasilnya sama. Menurut Bapak itu itu tidak ada campur tangan Tuhan atau itu hanya kebetulan saja. Jadi begini sahabatku, hmm. saya kalau menulis sebuah puisi hmm. tidaklah mungkin saya mampu menulis. Hmm tanpa ada penyertaan Tuhan nah betul nah apakah kemudian puisi yang saya tuliskan itu boleh saya katakan itu adalah wahyu firman Allah Oh, karena ada tolak ukur yang berpacu patokannya di sana kenapa ini oke nah, oke okay. nah, okay, karena itulah saya minta kepada sahabat nah. saya tadi nah. bagaimana kemudian penulisan lukas anda katakan itu ilham sementara dia melakukan penyelidikan Gini loh, Pak. Semua orang uh, Tuhan itu bekerja dengan cara yang luar biasa. Gitu, manusia itu diberikan pikiran uh. begini. Manusia itu diberi pikiran, bukan menjadi digoblokan. Gitu, dengan cara uh, seperti dibuat seperti robot itu ditulis payung. Ah, gitu. Tapi manusia itu diberi kesempatan untuk meneliti apakah betul-betul ini pernyataan Allah kenapa bisa nah, coba uh, gimana ceritanya anda anda hmm. meneliti seperti apa meneliti Lukas ini? sementara Yesus menerangkan dia dua kali lebih jahat daripada ahli kitab kok jadi Bapak bilang jahat Yesusnya dari dua kali lebih jahat itu kecaman kepada orang Parisi karena apa mereka sudah melihat uh, Udah nyata gitu ya nyata di di Tuhan itu menyatakan bahwa akulah jalan dan kebenaran gitu tapi karena kebubah apa ya karena orang Paris ini betul-betul memang orang Paris ini seperti orang-orang yang tahu kitab gitu tapi mereka mereka gaya hidupnya enggak sesuai dengan apa yang mereka apa makanya dikecam gitu ya itulah Yesus gitu iya jujur gitu dia cucu berkata demikian gitu ketika apakah Tuhan Yesus itu menolak ajaran orang Yahudi enggak gitu malah kan kita aku tidak me menyadarkan satu titik pun daripada hukum Taurat tapi saya meng aku menggenapinya gitu kan itu perkataan Yesus gitu emang itu berkaitan siapa gitu itu Yesus sendiri yang mengatakan seperti demikian dengan demikian gitu Yesus mengecam orang Parisi karena apa karena mereka tidak sesuai dengan apa yang mereka ajarkan mereka mengajarkan hukum Taurat kepada orang-orang tapi mereka sendiri melakukan kejahatan yang bejat makanya seringkali Yesus itu mengumpamakan uh, perumpamaan itu paling banyak itu kepada orang Parisi orang Parisi yang paling banyak dikecam Tuhan Yesus kenapa mereka enggak sesuai dengan kehidupannya gitu bahkan apa? Tuhan Yesus ber, berkata gini uh, ketika contohnya nih di, di uh, perumpamaan tentang orang Parisi yang berdoa dan pemucut cukai yang berdoa Tuhan Yesus memilih yang mana yang dimenarkan itu pemucut cukai bukan orang Parisi kenapa mereka tidak sesuai mereka hanya contohnya nih mereka melakukan beribadah berdoa di pinggir-pinggir jalan agar apa mereka dilihat Sedangkan Tuhan Yesus itu mengatakan bahwa pengajaran yang benar itu adalah Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan kekuatanmu, dengan segenap akal budimu Itu pernyataan Tuhan Yesus Kalaupun contohnya Bapak ini mengubah dengan cara mengubah obok cara berpengetahuan Bapak pen, uh, Tentang penyelidikan Bapak tentang Alkitab Saya salut akan itu Dan saya juga jujur saya akan belajar tentang kebenaran firman itu Sampai ke akar aslinya Saya juga seorang belajar juga Seorang S1 juga Seorang uh, mahasiswa teologi juga Di bidangnya Saya masih semester 4 Dan saya juga meneliti sampai dengan pembacaan kitab uh, Cara baca kitab ibraninya sejarahnya dan bagaimana saya juga bisa baca sesuatu dengan cara Yunani gitu bukannya saya nggak bisa Pak tapi uh, memang saya jujur harus aku dalam pembacaan atau pengertian dalam kitab ibrani saya belum bisa Nah untuk itu saya belajar kalaupun bapak-bapak yang tadi saya akan akan menyerang gitu menyerang dengan cara pemahaman yang bapak itu nggak akan bisa menggirik saya pada opini yang Enggak, maka, bukan <laughs> Di awal saya mengatakan, kita lepaskan kitab untuk menelaah kemudian titik kebenaran daripada apa yang, yang... yang... Uh, betul kita harus lepaskan uh, kitab ini kalau okay. kita mau bertanya. Oke okay, oke. Okay. Hmm. Begini, be begini. Saya minta kepada Saudara tunjukkan sebuah agama yang dibuat kemudian oleh ahli kitab. Ada nggak Agama yang dibuat oleh ahli kitab? Mm -hmm. Saya tidak terlalu menyelidiki sampai ke sana Pak. Saya kurang tahu apakah ada suatu kitab suci yang diterbitkan melalui uh, karena dia ahli Taurat. Saya nggak tahu sampai di sana. Tapi ya. yang saya Kalau yang di Antioquia itu, yang mengajar di Antioquia itu ahli kitab atau bukan? Yang dia di ya betul dia ahli kitab. Nah ada nggak agama ajaran yang dibentuk kemudian di sana? eh mm, uh, ya, Pengikut-pengikutnya disebut ortodoks. saya nggak kalau nggak salah ya saya juga kurang paham sampai sana, pak. Sejarahnya. Oh. Hmm. Jadi yang disebut Kristen pertama kali itu yang dimana? di mana di Yerusalem kah Antik di Yudea kah atau di Nazareth kah atau yang di Antioquia di Yogyakarta hmm. Antioquia ya hmm. Antioquia. ya, yeah. ya. udah kalau gitu saya serahkan ke Bang Handi